Halo teman-teman semuanya -teman kembali lagi di channel saya dan pada kesempatan kali ini lagi-lagi ya Offroad tentunya <laughs> seperti yang kalian lihat di judul di thumbnail video Kali ini menggunakan Toyota Innova tahun 2021 Langsung aja kita menuju ke jalan offroadnya kali ini Kemarin kita menggunakan Toyota Innova juga, Toyota Gijang Innova juga Tetapi yang versi generasi pertama, busi belum facelift dan ini sudah Gijang Innova yang versi terbaru Dan hari sudah mulai malam. ini Kita coba offroad. Mulai dari sisi yang sebelah sini ya kali ya. Bosan kali kalau dari sana terus. Ya, tidak kuat tentu saja karena pelan. Harusnya kenceng. Waduh. Oh ya, by the way ini diesel ya. Kalau dilihat dari putaran mesinnya cuma sampai 6.000 rpm berarti ini diesel. Oke hati hati-hati. Ya ampun kurang ternyata kurang kenceng teman-teman, gak bisa. A ya ampun <laughs> muter loh. hati-hati main aduh tinggal dikit loh. Ya ampun, mulang berapa kali nih. <laughs> ini? Ini kalau sampai pulang lagi dah. Kita lewat yang dari sebelah sana aja, teman-teman. Beneran ini, karena yang di sini itu lebih susah. Oh, bisa akhirnya. Oke. Okay. Mantap! Kalau di sana bisa, berarti di sini bisa, nih. Karena ini over, apa, jalan bergelombangnya lebih sopan, di sini lebih manusiawi. nah ini bisa nih oke kita closingnya di dekat gerobak ini aja kali ya, sekali-sekali berbeda gitu loh nggak meluli di jalan tol gitu kita mundur dulu, nggak kan. bisa mundur lihat naik segitu aja nggak bisa nih mobil. oh ini kayaknya bukan mobilnya di sistemnya ya di kurang dia masih tulisannya masih beda soalnya ah, ini. frustasi saya ini. <laughs> Oke okay. kita ngejatap panjangannya jatuh bakar, terbakar. terbakar. <laughs> Ada ya udahlah. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Oke okay. terima kasih telah menonton.